Halo semua. Selamat datang di channel Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara menjaga kesehatan ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menyaring limbah dan menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangat penting untuk mencegah terjadinya penyakit ginjal dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan ginjal. 1. Minum cukup air putih. Air adalah bagian penting dari fungsi ginjal karena membantu menyaring limbah dari darah. Jika kita tidak minum cukup air, ginjal kita akan bekerja lebih keras untuk membersihkan darah. Pastikan Anda minum setidaknya 8 gelas air putih per hari. 2. Makan makanan sehat. Makan makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Hindari makanan yang tinggi garam, gula, atau lemak jenuh, karena dapat menyperburuk kondisi ginjal. 3. Olahraga teratur Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, yang juga membantu ginjal bekerja lebih efisien. Cobalah untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, seperti berjalan kaki, jogging, atau berenang. 4. Kurangi konsumsi alkohol dan rokok Alkohol dan rokok dapat merusak ginjal dan menyebabkan tekanan darah tinggi, yang dapat memperburuk kondisi ginjal. 5. Periksakan kesehatan ginjal secara teratur Pastikan Anda menjadwalkan periksa kesehatan ginjal secara rutin. Terutama jika Anda memiliki riwayat keluarga penyakit ginjal atau memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi atau diabetes. Itulah beberapa cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan ginjal adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan kita secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.